Wih. Apaan tuh tadi? Analyze dulu deh, si ini si Tony. Friend masih banyak di sini ya? Oke ya, teman-teman. Selamat datang di mana campnya part ke 27 ya. Jadi kita langsung lanjut aja di sini. Kita langsung ke mana? Ruin, teman-teman. Langsung aja dan di sini udah keluar interior interior hike. Kita langsung ya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman dan ini yang baru ya. Oke, ini dugian dungeon baru ya teman-teman. Mungkin jangan dulu lawan-lawan musuh. Tadi beres upgrade upgrade buat si Roxis juga buat speednya. Ini belum ada ya. Oke deh, di sini ada apa? 600 call Oke, di sini baru ya. Baru keliling keliling. Apa ini Panda lock, Panda lock. Ada Carbon Boulder juga di sini. Oke. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Di sini banyak harta karun, teman-teman. Ada pohon delok lagi, dapatkan dulu ada chrome kristal. Wow. wow, ada banyak jalan di sini, teman-teman. Ada musuhnya ini, nggak tahu musuhnya apa. Tapi untuk sekarang ini dulu aja, ya ngambil harta-harta dulu aja, kecuali kalau misalkan ada mini boss. Oke, okay, teman-teman, ya monster. Oke. Okay di sini Roxis speednya udah paling ini ya paling op. Oh iya bener lupa kan update Roxis Udah dapat kontrak deh. Oke okay, deh. Ini yang satu di aja nih. Oke okay, kita bikin impact aja dah di sini hero speed anime ini iniin Roxis sama si anak ya nah di sini ada Retraction bisa ngambil oke okay, mantap nah ini bagusnya ah sedikit lagi oke okay, mantap oh dapat exhale mantap nyata dari sini kotak harta karunnya juga ada ininya juga ada monsternya juga nggak nah, apa lah oke chrome crystal dapat lumayan buat upgrade di sini kalau misalnya akan jalan ke kanan Oh sama aja oke langsung wow ada mini boss oke teman-teman kita lawan mini bossnya di sini apa <tuh> oke okay. Oke, okay. ini tahun apaan? Apaan nih? Tahun apaan nih? Ya? lah. Ya, iya, iya, iya, iya. Hai, ini Play, langsung big impact, oh ini tiga ribu pula. Ganti oke, okay. di sini retraction. Oh, ini masih berdekatan ya? Jangan dulu, jangan lalu di retraction. Berarti ini tahun apaan sih? Enemy will more. Oh, enggak nyerang ya? Oke, okay, ini aja. Oke, langsung pusing, kurang dari dalam. bu, Sky person. udah ini, nah, ini biar pusing aja. Udah Oksis sudah sedikit lagi nih Udah harus di belakang. Kau tidak masuk. Biar langsung mundur nih. Oksis harus mundur. Agar maksudnya. Oke langsung. Yangnya strike lupa kan? Oke mantep. Uh. Uhuh. Oh buat musim ya Roxis nggak nggak ini deh, wes lah nggak apa-apa. Wih critical terus nih parah. Bagian lain aja lah. kirain apa gitu oh udah tangan biasa aja lah oh langsung ganti nih sama play big impact oke okay, mantap oke okay, mantap enak banget. Woo. di sini banyak harta karun banget teman-teman ini harus diambilin terus ini benar kan jalannya iya kan ini sama aja eh ini sudah harta lumayan carbon boulder kadang ada musuh dalam harta karun nggak bisa ya carbon boulder lumayan di sini buat dibikin exhale kalau nggak salah ya kan harus bikin black liquid mau oh, ini ya bener oke deh sip mantep eh ini jalan jalan kemana enggak ada ada semut oke jangan sampai kemalaman teman-teman karena rempong di sini belum tahu eh di sini ada jalan Oh, di sini ada perkebunan teman-teman, mantep. Oh, medical radis, sama bulldog cube yang baru ya. Dan juga ada harta karun. Oke okay, deh, Ada apa. Komersial pot. Oh, ini buat si ini ya, si pupi, si Pupi siapa? Oh, nggak salah yang UFO nanti kita dapet teman yang terakhir Boulder Carbon Boulder Oke okay deh Wish Pus masih panjang teman-teman sebenarnya kemana jalannya nggak tahu Rom Kristal Mandelok Tuh banyak banget harta di sini Uh. Ini sebenarnya udah, ini ya udah lama teman tadi upgrade, upgrade dulu teman-teman. Mainnya sebelum masuk ke sini harus diupgrade dulu lah. Jalan bawah apa? Jalan atas coba aja lah, jawa, jalan bawah. Oh, ini pasti ngelanjutin. jangan dulu dah, jangan dulu, jangan dulu, jalan atas, jalan atas. Nah, 6 jam ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya nggak bau oh enggak good ah di sini butuh hartanya ya mojo oke okay. yang satu ternyata nggak ada ya ya wes matiin dulu yang ini Matiin lah ya Nepen udah harus ke belakang. Restart okay, shoot. <SILENCIO> Matiin dulu, oke? <Okay. SILENCIO> uh. Oke, okay, mati mantap di sini. Ya. Ini harus diganti posisi dulu, ya, teman-teman. Jangan lupa diganti posisi dulu yang ini, biar istirahat dulu. Oke, okay. mantap! Uh, eh, disitu ada ini, ya. Ya, apa lah Gak tahu fish. Hampir aja. Waduh panjang. Kom Kristal. Ada dua jalan di sini ke bawah atau ke atas. Ya di bawah ternyata terpas. Oke. Okay. Waduh. Apaan? Waduh. Ya musuh. Oke. Okay. Kita pakai ini aja langsung habisin <laughs> ini ya minimum tornado aja lah terus ya, uh, mantep ada yang pan yang di belakang biar ngisi dulu biar ngisi sp dulu mantap. Oke, tinggal pakai si anak. Waduh tiket lagi. Oh uh, mantap. Hero speed di sini si anak sama si Roxis. Dijadiinnya. Oh, aduh. Yo. Wah wow, langsung. Oke deh kalau gitu. Ice boleh Uh. Kita juga bisa ispola ya, rasakan ini Oh, oh, oh, oh, oh langsung dikembalikan Niki sedikit lagi Niki Oh jangan lu dong Oke deh Niki udah harus diganti Niki Si Niki udah harus diganti ini eh, dulu deh. Jangan dulu, yang ini tinggal sini ini. Belum ada yang ini. Ya, udahlah kita matiin. Oke, satu kali, dua kali, mantep. Dan terakhir yang 25 mana? Eh ini ya. Ini aja lah. Oke, mantep. Oke. Okay. Oh yang ini yang eldarnya dah. Oke, okay, mantep Sampai matiinlah. Oh musnah. Kalau di iniin si Ana sayang banget kalau di -in. Jangan lupa di analyze. Gak oh, belum mati juga. Kuat lagi Woi oh, ini pasti damage nya gede nih. Oh lumayan ternyata. bisa kali ya? Kalau nggak tahu deh, nggak bakal bisa sih. Oke, okay, matiin gitu aja. Oh, jangan dulu play. Biar ini aja. Bu di blok. Biar play biar ngisi dulu. Oke. Okay. well Wah, wah, wah, ada apaan tuh? Kok masuk jurang kayak gitu? Kom Kristal, oke okay deh. Oh uh, ada mini boss, jangan dulu dah. Jangan duluan mini boss, mini bosan. Carbon Boulder, di sini banyak jebakan teman-teman. Oke, okay, kita ke kiri dulu. Di sini mungkin. Uh, koridor. Oh, ini di mana ini? Ini ke sini apa kemana? Coba di sini nggak ada tandanya ya teman-teman jadi bingung gitu loh. Oh di sini ternyata teman-teman kita langsung aja dan di sini masih panjang loh. Perjalanan kita masih panjang. Ini udah sore lagi. Gaswat surawat nih. Gaswat surawat. Buh masuk lagi. Kita cepat-cepat aja lah. Ini udah sore, bentar lagi malam. Jangan lu diambilin ya teman-teman ya. Ini lamanya minta ampun ini ya. Nih soalnya nih banyak jebakan, jebakan monster. Nantilah kalau misalkan Sensei kesini lagi, ngambilin ininya doang gitu maksudnya. Oke, okay, dan kita udah sampai, mantap. Tuntas. <laughs> <seperti> Sa, anehsi tempat adalah katasis dari Ano, Oke, okay, kita lanjutin. Dan di sini ada pengecepan, ya, teman-teman. Oke, okay, berarti di ini, ya, di depan kemungkinan ada bos ini. Nggak, ini dulu, ya, teman-teman. Nggak ngambilin dulu. Soalnya, ini kondisi juga udah malam, ini gawat juga. Oh di sini ya, Ini ada sesuatu. Oh digali Hmm, Enak. Oh kan bener. Oh ternyata, dapat si papi itu kita nai da na. Hayaku Oh, dihadang sama si Tony ya, teman-teman Oh, San Kombi Hidupnya, ya Senpai, ほの言うにこと書いて。おに play sebenarnya banyakkan nomor 7 Ore hitori de yaru. Omae wa sendiri. Huuud! Ah, Oh, lawan beneran? Buruk. Bujuk, bujuk, bujuk, bujuk, bujuk, bujuk. Oh, kita pundurin dulu lah, mana mana mana. Ya, harpinya habis ya habis ternyata teman-teman ya wes lah nggak apa-apa di sini kita pakai decoy dulu si ini pada pakai decoy dulu buat pelindung pasti serangannya ini kuat ya teman-teman oke ini sukai prison cuman ya udahlah pakai buat si ini buat si tony cepet Boom The tornado ya udah enggak, ini aja kita matiin dulu si Tony. Satu kali, oke langsung, dua kali, si belum, tiga kali, masih sekali lagi, Oke gila mantep si anak empat kali serang, Bro. Oke, okay, kita dikoi lagi. Si anak kita dikoi. Soalnya kalau si Niki itu kan tanker ya, dia lebih kuat bisa ngeblok. Oh, kena nge Oke, okay, bagus ngesil. Oke, okay, tenang, masih ada di udah pada siap-siap di sini jangan dulu ini semuanya pakai lindung, perlindungan dulu semua oke sekarang waktunya nyerang semua semuanya oke lebih keren sekali Waduh, slip semua. Wow nge Gua bagus nggak bisa pakai jurus. Untuk semua udah pakai Diko ya. Mantap. Wah, udah bak ngeluarin ini. Tuh, mantap kan? Eh, uh, ngadi semua. <laughs> hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Sekarang waktunya kita habisin dulu SP semua ya teman-teman. Ini masih ada di koinnya. Ah, eh lupa. Ini dulu mau ngabisin yang si Ana dulu. Si Tony kita serang. Satu kali, dua kali, oke. Okay. Dan yang terakhir ini punya jurus gak? Oh cuman kior doang. Oke okay deh. Si Ana waktunya sebelakang ya. Oke, okay. kita matiin dulu si ini ya. Oh uh, kuat ternyata. Wih, apaan tuh tadi? Analyze dulu deh, si ini si Tony. Friend masih banyak di sini ya. di fan artinya di coin wah Niki langsung pusing langsung sedikit langsung pusing lagi oke okay. kasian si Niki iniin dulu oke okay, mantep fan jangan dulu di ini kita abisin dulu keluarin mananya ternyata si ini ya Dikit-dikit uh. lagi, jangan dulu. Oh iya bagus nggak dikoi. Oke, okay. sebenarnya ini waktunya ini ya. Uh, masih banyak gila. Enggak apa-apa. Oke, okay, ganti sama play. Oke. Okay. Di sini sebenarnya harus pakai bus ya. Sini si juga si Vayne biar gede. Yes masih kuat di sini. Jangan lupa di sini harus pakai Raiden. Nanti Jazz yes, diganti sama Roxis biar enak di sini. Pakai yang paling gede. Rising. Kita Tony dulu di sini serang. Oke, okay, 1200 dua Stomp storm. Wih. Wih ngebreak. Waduh, nyerang lagi. Kuntai di ya. Biki impact. Tony dulu nih. Oke. Si Jess harus diganti. Yes ganti sama Roxis. Roxis ngeluarin Pro Retraction. Nah ini yang bagus. Nah, pennya lagi, ini lagi pusing lagi. Aduh, ya nah, nggak apa-apalah. Dik Impact. Kita matiin dulu ini sih. Oke okay, yang penting nggak pusing ya teman-teman. Oh ngebus bos attack Oke, okay, di sini vein, vein banyak. icing. Yay, vein. <tinyatakan> Here you. Oh, mantap ngebus. Wah, blood. Dakino Oh, langsung sedikit lagi. Fein udah si, Fein udah harus diinikan ya. Kita pakai XL buat fan ya. Kasihan si Fein. ini pakai dulu. Ini oh, di blok langsung sama sini. Uh, dikit lagi, jurus senang. Si Event masih, masih ini ya, masih kuat. Oke mantap. Udah healing Eko yang si Jess ya. Di sini, aduh nggak bisa nggak ini dulu ya. Nah udahlah nggak apa-apa. Ini pakai Retraction mana? Jadi, ini dulu. ya Kita ambil. Sayang banget ya nggak apa-apalah. Kayak Rising. Ya langsung mundur Oke, okay, mantep Oke, okay, oke Hotpool. Oke, okay, mantap. sekarang harus pakai jurus ya, teman-teman. Ini mumpung kita nge-burst. Masih dalam posisi burst. Jangan dulu, ya. Ini gua Oh, Raiden dulu. Oke, okay. jangan dulu. Ini si biar yang ngeluarin jurus, eh, belum bisa ngejurus ya. Si ininya, ya, wes gak apa, apa lah. Oh, ini udah mati. Tinggal si ini ya, tinggal si Renenya. Aduh, coba ganti aja deh Eh, jangan, jangan pusing juga Ah, lupa kan Ah, lupa kan Harusnya tadi si Pen ini ya Udahlah nggak apa-apa lah Jurusnya Berarti harus pull ya Harus mundur dulu, Roxy Oh, Mantap kita analyze dulu si Reno. Oke, kita mundur dulu. Nanti seperti biasa, sini-sini, si ki, sampai kesemutan. Oke, Reno dikit lagi, satu kali lagi. Dua kali Tiga kali Oke terus sekali lagi Mantap Langsung mundur anak Oke Jess Langsung gunain Masih kuat Waduh, niki dikit lagi. Waduh, niki langsung dikit lagi. Untung ada Hexel, Big Impact udah gak bisa. Yo wes lah, gak apa-apa. Oke, okay, kalah mantap. Seperti biasa, kita harus pakai decoy. Ya. Yang pakai decoy yang kasihan itu sih ini ya, si Jess Karena kalau misalkan si play sama si Nicky itu kan tanker, ya teman-teman. Wow, pertarungan sengit. Jess masih banyak ini, masalahnya nih decoy, decoy, decoy play wah play udah ini ya nanti bagian si play coba sus harus diganti dulu teman-teman ya Play udah habis semua. Oke okay, mantap. Langsung langsung ngebrek. Seperti biasa. Eh ada cure. Wes pakai ini aja. Wah, wow, udah banyak yang habis harusnya bertahan dulu ya teman-teman nggaklah nggak apa-apa lima uh ya sedikit lagi, oke, okay. rising. Seperti biasa decoy Nggak bisa decoy ya, Isi dulu Isi mana nektar Eh bukan nektar Amber soup Gila isinya Cepet banget sini ini Decoy pakai decoy semua Ini paling bergunanya si Niki ya Sebagai tanker Geru kita pasti pakai decoy jadi tenang aja biar ngisi semua teman-teman kita yang di belakang. boleh nggak nggak decoy? duit lagi Jess ya udah nggak apa-apa kita pundurin aja. oke mantap burst lagi. waduh. sayang banget jurusnya. Wih mantep. Oh, uh, es es es. Bama. Tapi ini kuat ya ini apanya? Apanya? Kita perlu menjurus berkali-kali. Weptarongannya nah, sengitnya ini. Kemana kau pergi? teman-teman pergi? <laughs> okay, Kemana kita pergi? Kemana kau pergi? オッケー。なんと。オッケー、来てウォークショップに okay. どこからどう見て だめですよ。壊れちゃっ 遂に目覚めの2000 宇宙<笑><笑><笑><笑><笑><笑> こと <in> うろたえ<笑> Daiksan Hienkyo Bintang どう <笑>留学 <本当>? <笑> <どう見ても人間じゃないじゃん。笑> Ya, <iveness> <colored> ya yeah, yeah, sebenarnya database. <smoaries> <smman salary> <audio cigar> <grading livro> <wa> Oke di sini teman-teman jadi dia ini ya. Kayak menipu gitu. Jadi cuman ngalesan doang. こっちの世界に okay, <tries> <laughs> <tries> <tries> え、<笑> okay. <laughs> Oke, okay, dan di ya hey, Jadi siswa di sini Hehehe, itu Tumari, kare yang Kono gakuen kakuen ni nyugaku shiitai Soodah Sassato kio ka o da iya Soo iwarete mo da ne Iroiro to kibisii nyugaku shinsa ga atte. せめて身分を証明<笑> <そ>、<笑> ここ<笑> Ini ceritanya lama banget ya, teman-teman おお、<笑><笑><笑> Oke <laughs> okay, sekarang やすい udah masuk ke ん kita ya teman-teman Cuman sensei mungkin jarang e pake mupi mupi mupi ya このアトリエ Oke okay, udah sampai sini ya teman-teman Makasih yang udah nonton Jangan lupa di subscribe, like, and share ya teman-teman Sampai sini dulu aja Thanks for watching Nanti kita lanjut ke chapter 7 Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video Thanks for watching